Eh yes, semua itu kerasa asli Oh my god bro Oh uh, udah lepas coy Ngapakan oca You got a friend in me You got a friend in me Yo, what's up, apa kabar semuanya? Halo Mabro, jadi kali ini Mabro bakal mau mereview perks baru nih Mabro ya. Wuh, ini dari Battle Pass Season 11 Mabro, baru saja rilis ya. Ini berguna banget sih Mabro, Nama Pinpoint. coba ya, baca dulu nih ya. Outline enemies when dealing or taking weapon damage and enhanced m asis, oke, okay. nah jadi ini ketika kita mendapatkan damage gitu maupun dari musuh ya, itu nanti tuh uh, ada apa, uh, kayak garis-garis itu biar kita tahu musuhnya tuh yang mana yang nembakin, jadi tuh terlihat lebih jelas maupun warnanya, misalnya uh, berwarna merah lah ya. Oke, jadi musuh yang nembakin kalian tuh bakal tampak lebih jelas jadi kalian bakal gampang memposisikan senjata kalian untuk bersiap menembak musuhnya Mabru ya. Nah, ini tuh ditingkatin juga aim assist-nya ya. Kalian pasti tahulah Mabru aim assist kayak gimana. Oca pakai Mabru. Jadi untuk kalian nih yang sosokan nggak mau pakai aim assist sebenarnya itu berguna banget Oca sampai pakai pro player lain juga sampai pakai. Jadi nggak usah malu untuk kalian yang pakai aim assist, ya kan? karena emang worth it Menurut lo, cemal bro ya, kerasa banget ya. Misalnya kita tabrak tabrak nama musuh itu, kadang kebantu banget ya, masih tuh kayak ngebanting sendirinya. bro, tembakan kita oke. Jadi, apalagi kalau dikasih pin ini ya, nambahin Emasis bro ya, di buff lagi wah, gokil sih. Tapi sayangnya ya. Kalau kita pakai pinpoint mah, bro. Nah, kita yang biasa pakai lightweight atau skulker nih. Raster, contohnya kayak Ocha nih ya, yang harus pakai lightweight. Kalau misalnya pakai SMJ atau shotgun ma bro ya, atau skulker ya. Nah, itu harus dikorbanin, ma bro ya. Jadi kemungkinan ya Ocha nggak pakai pinpoint sih ya, karena ya em Ocha tuh udah kayak em asis, kayak em banget ya Aduh, nggak boleh songong ya kan? ya jadi menurut kalau ocha nih pribadi nggak perlu pakai ini bro tapi misal kalian untuk kalian yang memerlukan bantuan ya pas lagi ngespray nembakin musuh ya suka nggak kena ya pakai ini dulu aja nggak apa apa bro ya atau hp kalian yang melekan itu pasti perlu buat bantuan tuh buat bunuh musuh yang nembakin musuh nah pinpoint ini berguna sekali bro oke, oke Oca udah siapin dua loadout LMG holder dan sama ya senjata pendek lah yang lagi meta sekarang, ma Bro menurut Ocha ya. Nah kita aktifin dulu nih, ma Bro di setting basic MRC kita aktifin. Ini sebenarnya udah nyala tapi sebelum belum bikin on Ocha nonaktifin dulu biar ya ngasih tahu kalian tempat MRC itu di mana ya. Jadi kalian harus tahu juga. Jangan kalian pakai pinpoint tapi MRC sih yang nggak dinyalain, ma Bro. Wah Ocha gak tahu sih itu berfungsi apa enggak ya MRC, ma Bro ya, Oke? Yuk, let's go. Kita langsung main aja, Mabr. Daripada lama-lama. Yuk, Mabr. Oke, udah di dalam game. Let's go. Kita hajar, Mabr. Oke, udah siapkan Holger dan FNek ya kan. Hehe. Kita lihat kemampuan Holger ini. Soalnya kan Emasis tuh bagus ya. Ya, buat player AR, LMG, SMG. Uh, kerasa mau kerasa-kerasa-kerasa-kerasa gitu. Mana musuhnya ya? Close banget, flip, Bro. Oh, I see you, bro. Wuhuuuhuuu. jadung nungguan, gue, bro. Mau gue. Nice, mau bro itu kerasa asli. Bum main banget, menurut Ocha. Aduh. nya hmm, mantap. Uh, aman lagi musuhnya. Wow <tuh> Kelihatan kali ya, Bro. Oh, jatuh nggak sadar loh. Ternyata ini deathmatch. Oh my god, Bro. Udah tadi nyalain semua match-nya mah, Bro. Tapi asli enak banget. Iya kan? Wow, Oke, mau coba mencoba pedang Bro. Kita main berapa game kali ya? Ah, ini enak banget. sih Parah, Bro. Hmm. Kelihatan ya mah, Bro? Apa? Kalau kalian pakai ini tuh merah-merahnya kelihatan nah, ada I'm sorry Bro. Hmm, mantap. Mana maksudnya? Asli, misalnya kalian nih Bro ya, tanpa pin point deh ya. Misal kalian tabrakan itu kerasa loh. Serius. Uhui. Ya, dia pakai cold blood Ya, oh my god, mau no bro, mau apa ini? kita ngebantai-bantai coy. Oh, yey, tapi cok, kerasa sih. Mau bro, kayak lebih apa ya? Ada bantuan aja gitu loh. Lapas sakit banget, bro. Tapi semilah. Oke, menang. Ide, nice banget, bro. Ya Ma Bro, kita lanjut main hard point Ma Bro ya. Uh, tadi dapat ya TDM Bro, nah, akhirnya dapat ya hard point sekarang. Oke, okay. go go go go go go go. Ini eh, masih sekutu. Uh, mantap sekali Ma Bro. Ma Bro musuh tidak ada Ma Bro. Uh, ojo oh, lepas coy. Maafkan ojo. Wow, uh, mantap sekali Ma Bro. sekali, Pak, Bro. Woi, woi, woi, jangan nembak-nembak gitu lah. Nah, gitu dong. Wow, mantap banget lihat itu. Aimku lurus sekali, Bro. Hmm, mantap sekali, Pak Ma, Bro. Oh uh, nice, eh. tarik dulu bro yah kakai apakah dia mencari, oh my god ma bro sepertinya kita harus ganti senjata deh benek aja lah halo jangan lupa setup ma bro kita tidak boleh setup oke okay? Eh ya, maksudnya tidak boleh lupa setup wuh enak banget bro wuuh tapi move monotnya jadi uh, slow Wui wui wui wui wui, nice nice good job good nice up good job, mana mestinya? Wui maju sini lo, kalau berani. Lasser cemen yeah, mestinya mah bro, dia pasti laut samping. Anjing ada anjing. ada rumen aja itu terasain tuh mantap sekali mah bro mantap Uu, enak kali Oh nice itu dia ma bro, nah itu dia sakit banget, gila cepet banget ya feretnya venek ma bro sekarang Pulurnya kayak cepet habis tapi dari dulu sih, ojo malah mati, kaget aja tuh tadi barusan, tapi kerasa sih ma asli, Asisnya. Nice, mantap itu dia bro. Kasih tahu ya, yang serem-serem. Lokak kita kasih tahu -serem, serem bro? Oh no no no no no. Wih dur dia bro Cepet banget habisnya peluru Kenapa ya cepet banget Mana nih orangnya Ya, Udah mau muncul lagi mah bro Ultiku buat apa dong Padahal kau itu sangat penting sekali ya. Maksudnya uh, pakai perk ini Penting buat claw gitu loh lumayan, nah, harusnya sih berpengaruh ya, mes hmm. nice, bro, nih, wow. Hold, game, hold game nya, nya, wow. good, good, good, good ya oke, mabru makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, mabru ya. Terus, untuk kalian yang pengen beli akun CODM atau game akun kalian yang pasti terjangkau dan sultan juga tanpa harus kalian top up CP banyak banyak langsung aja follow Instagram-nya, kita jebelin mabru ya di sana, banyak banget akun-akun yang jelas pastinya aman, terpercaya karena ya yang punya uji sendiri. Yang atau kalian pengen ntarin legendary, tapi gak legend-legend -legen. Langsung aja follow Instagram-nya, kita joki titiknya nanti di joki di sana, oke. Yuk, see you mah, bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.